80 tahun 2019 ini eh, terkait dengan percepatan pembangunan ekonomi di kawasan katakanlah kawasan Jawa Timur termasuk di dalamnya adalah selingkar ijen. Nah di Perpres itu salah satu program yang di selingkar ijen. Jadi di Perpres itu ada program ada proyek kalau proyek itu levelingnya kecil saya spam regional ini adalah program Ini dalam geopark nanti akan ada banyak uh, proyek-proyek itu antara lain adalah bagaimana pengembangan pariwisata, pengembangan UMKM dan lain sebagainya. Nah, tentu saja, kita semua perlu melihat uh, bagaimana dampaknya ketika nanti uh, geopark ini berjalan. Di saat ini, geopark pada posisi uh, pen tahapan penilaian untuk menjadi. Gepak nah, setelah geopark itu nanti uh, ditetapkan oleh UNESCO maka ada proyek-proyek hutan -proyek yang lain. Kemudian dalam konsep dulu uh, ini juga geopark ini proyeknya adalah KPBU nanti. Kerja sama kita dan badan usaha. Nah, ini tentu model-model uh, pengelolaan seperti ini akan memberikan uh, multiplier efek pada kabupaten untuk dan kawasan sekitarnya di sekitar jet ini. Kita ingin. Uh, pada Kabupaten Bondoso harap uh, akan melakukan kajian-kajian dampak baik dari segi sosial baik dari segi ekonomi bagaimana dampak pendapatan bagaimana dari sisi sosial terhadap uh, sosial kulturalnya kemudian juga bagaimana penyediaan infrastrukturnya ini nantinya akan berdampak ke situ tetapi mungkin kajian ini nanti akan ada batasan-batasan, ya. tidak semua uh, dampak itu akan dilakukan kajian. Nah, tadi sampaikan bahwa kajian ini akan kita lihat dari sisi uh, sosial, kultural itu uh, pada tahapan tahunnya dan penyediaan infrastruktur itu juga mungkin bisa ikut di dalam kajian dampak ekonomi lebih sosial uh, kita harapkan di lain waktu akan kita lakukan studi yang khusus terhadap dampak sosial nah, tentu saja uh, pada pagi hari ini kami ingin mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya dari, hasil dari kajian ini bermanfaat untuk Kabupaten Bondoso baik untuk dari sisi perencanaan maupun nanti pelaksanaannya di lapangan sehingga kita bisa mengantisipasi eh, dampak negatifnya kalau ada kita berharap juga eh, ini akan berdampak lebih positif terhadap ekonomi Kabupaten Bondowoso. Jadi itu berpahal mungkin eh, sebagai pembuka dari rapat pada pagi hari ini kita mungkin banyak berdiskusi sehingga nanti pada pertemuan di kedua dari seluruh peserta ini bisa melihat komparasi-komparasi uh, dari tim unik. baik, nanti mungkin akan dilakukan studi lapangan kemudian studi data sekunder dan uh, diskusi pada hari ini sehingga pada pertemuan kedua kita sudah mendapatkan suatu bentuk sementara dari hasil kajian pada pagi hari ini ini harapan-harapan kita untuk membuka Uh, pertemuan pada siang hari ini, dan maaf uh, kepada Bapak Ibu sekalian. Uh, Ibu Kepala Bapenda juga ada pertemuan di ruang 11, sehingga tidak bisa ke uh, Pertemuan di ruang rapat Demikian uh, pembukaan dari kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih Bapak Fosfo yang telah uh, membuka acara uh, koordinasi kajian uh, forecasting variabel uh, pendukung izin Geopark. Uh, untuk mempercepat waktu, uh, kami persilakan Bapak Joko uh, dari tim UNED untuk menyajikan terkait dengan kajian forecasting ini. monggo bapak, coba silakan. Sebelum kita mau menyampaikan ancaman dari teman-teman pak tentang forecasting ini kenalkan dulu ya, toko mie kami kemudian pak, pandu, pak Pandu ini Insyaallah. Sekarang kita ini karena sawah, menjadi tim juga kemarin menyusun master plan sendiri, kemudian pak kebersamaan terhadap mereka? Eh, di publik kemudian Pak. Nur tak yakin, siapa? Nur lihat dari dokternya, dan apa nyala yang mati dan sejati daerah di dan saya yang dan, dan juga kepada para pandemi dan yang kita beranplaah karena kasih saya dengar top dekat sekali nih nggak jadi yang saya hormati dari PHN, ya, dari BRI, mungkin dari forum dari SDA, Uh, per orang dan justru meningkat yang berjalan-jalan ya. Uh, yeah. Oke, okay, jadi You're untuk ancaman kan, saya ingin ini berbagi tentang ancaman kita dengan berkomunikasi nah, karena ini bagian dari koordinasi dan dilaksanakan yang kita minta nah, untuk so nanti memimpin semua ya. dan kita akan lagi nah, <tuk> uh, <kita dunia. tuk> <tuk> baru nanti kita dan, karena itu ancangan kami akan saya sampaikan ke kepada uh, uh, kita yang eh untuk bosnya minta Halo. Halo. Halo. Halo, Pak. Pak Nur. Pak Nur. ya yani akan share Bapak share Apapun, kan, Bapak mohon saya diizinkan untuk share screen. Yeah. Oke, okay. uh -huh. okay, Pak, cukup mohon jadikan kos. Yeah. Oke, okay. uh -huh. Pak, sabun Pak. saya Yang menyampaikan Pak Jokowi Menurut nih Jokowi dibuka dengan Pak Jokowi Dulu bapak. Monggo Pak Jokowi Monggo silakan Pak Jokowi Halo, monggo Pak. Apa langsung Bu Nur kenapa monggo? Sebentar ya, Pak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Iya, Bu. Jelas. Oke. baik, uh, untuk kajian kita, uh, kajian kami dari tim itu dengan judul kajian variabel variabel berpengaruh sama signifikan terhadap pengambilan keputusan. Saya langsung saja ya, Bapak Ibu. Oh, halo. Ah. Halo, yang bukan mawon, Pak Joko. terima maaf. Dan ini pasti ada variasi faktor-faktor, komponen-komponen yang nanti semua akan bisa terangkat. istilahnya secara simultan saling saling pengaruh kalau itu mungkin si status itu sem itu saling mempengaruhi. Kalau di pak kalau di pak itu terangkat, kemudian parefli beli, parefli lain terangkat dan juga nanti di pak akan terangkat ketika parefli itu butuh itu bisa dimanfaatkan sih bisa digunakan. Terus suka. Oke okay, Mbak Neng, lanjut uh, Halo, lanjut terus, Mbak Neng, naik nah. Ya yes, sebentar Pak, masih ada gangguan Eh, stop saya bentar Pak Masih cukup Oke okay. dan an internet kalau apa-apa yeah. nah, yeah. hmm. dalam harus harus Kemudian dalam pengembangan, lar. Oh, awalnya apa kan? itu bocornya yang saya masalahkan. walaupun sifat dikembangkan dibangun pasti. itu yang ada tetap bertahan dan konsepasi itu jangan sampai rusak. Kalau bisa, lindungan kita, populasi tinggi di bulan depan, sana Bahkan, <guys sulit> bisa yang di luar biasa. dimanfaatkan cepat dan merusak ini. Harapan kita, dan kita kemudian pertama terutama masyarakat yang kita sebutkan kita dat sa dan sedum apa pupur apa gara tutur yang apa masyarakat karena mungkin akan satu kali Ini yang dan itu harus melakukan apa yang paling yang yang yang dan ee eh, yang lain yang lainnya mungkin, nah, misalkan, misalkan. harus untuk kuliner itu ya, kuliner asli itu lah. Nah, kan itu Ya nyampang, Yang menarik, dari aspek kemungkinan untuk apa eh, ya, ya, sepuluh, ya, sepuluh. Nah, menemukan itu untuk ya. eh, dosa nah, ada ya hidup, orang -orang dan sementara konvensional yang kemudian pas saya minta kalau itu kita kita yang kecil kamu karena ekornya harusnya orang ini ikut sarong mau dan hasil hasil itu saya pamerkan. Dan itu bagus gitu tiga-tiga ya, itu. antara random eh diciamo Kemudian juga like eh, <tinyetra> a Fokus penelitian ini berkaitan dengan pemain pemanuan. <tinyetra> <men -tinyetra> to see okay. Okay. Okay. Go? First, We can pakai <laughs> itu so <laughs> <laughs> semuanya nah, itu ya ada dua tujuan untuk kalau misalnya maka semas sebenarnya itu harinya ya, seperti uh, uh, itu, cuma kemudian apa itu travel jalannya, tempat yang lebar juga memang ini dan Halo teman yang Ya, atasukan dari Bapak yang bisa pemnikan, Tujuan kedua yaitu, ya menyusun rencana aksi kita diuang kemudian untuk kemarin kami kemarin kami kami juga ikut karena 9 seperti yang apa saja kita saya telah tahu kemarin eh warahmatullahi ya, dia sampai dia ini untuk dia menyampaikan huruf pembannya sangat ini step ingin in kita kemudian yang kemudian dari pariwisata itu, artinya ketika kita mau membawa ke ke Bukit itu kita punya ini, yang lebih paham untuk mencuci Jogja. Kalau memang jadi kita bisa bisa apa mau ketika Citabeng di Istana eh para wisatawan, ya jangan hanya ke kami punya paket-paket pencerepan itu atau itu sana pariwisata harus seperti apa yang itu mereka itu apa pariwisata kemudian karena harus Park... harus harus terus terus kalau daerah sana umpamanya I'm ya, jam ini para yang dan naik harapan kita lawan hanya orang nah, dan t -t t -t siap bawa para naik luar biasa. Nah, Kalau mungkin nah, di jod s mungkin terlalu jauh umpamanya, apa kali menjadi Linger, masyarakat harus bisa menggunakan memanfaatkan, dan spend yang itu. Baru saja di kita uang itu. Dia sudah kehidupan saat ini, bagaimana mengeruk atau membangun waktu satu trip satu pergi keambil habis pulang satu ya Um, kuningan kuningan nanti pangkatnya yang kemudian restoran Ini saya kita, restoran kita orang Sarawak itu akan datang kesitu kan yang beberapa kali. Nah ini di para para mungkin namun siapa ya dan cik, ya. Berat, ya. Orang -orang yang orang-orang yang mau ini grupnya, ini kalau ini komunikasi tidak tepat ya. ya listrik ini haga depan mesti ini harus juga standar standar rumah-rumah juga misalnya, misalnya misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, sebenarnya karena kalau kita kita sejati kita akan sampai kopi itu di kantoronnya mas kopi di mas kita terjahat ya harganya utamanya di hari itu mas. kita, kita model, macaroni, tidak kalau mas Rony itu mau mau kali itu karena apa karena bisanya cukup tahu situasi sama-sama kalau kalau mahal kalau lupa kalau tidak langsung kalau ke usah, kalau tidak kali mau nampakkan pak nih ya pak mau menampakkan ya. oh ya untuk sasaran narasumber atau informasinya nanti itu ini bapak ibu wisatawan domestik atau mancanegara pengeluar wisata pokoknya wisata, stakeholder pariwisata pemangku kepentingan setempat pengelola destinasi wisata dan pengelola sarana pariwisata. wisata selain uh, yang terkait dengan wisata juga kami berusaha merekam uh, opini dari masyarakat sekitar ribu juga dari para uh, dari para narasumber yang intinya tidak langsung berinteraksi dengan objek wisata itu bagaimana? Nah, jadi kami bagi lagi selain informan yang terlampir atau yang terlampari di debat tersebut, juga nanti kami akan mencari informan atau narasumber yang uh, mengetahui tentang objek wisata tersebut, tetapi uh, intinya masih dalam posisi hanya mengetahui saja seperti itu. Hmm. Jadi gimana menurut mereka? Jadi hmm. kita lihat dari sudut pandangnya beliau. Kira-kira uh, beliau sebagai seorang calon bisa mewati itu uh, apakah tertarik atau tidak datang ke objek wisata tersebut? apabila tidak nah, dengan fasilitas yang tersedia? Nah, itu untuk sebagai data tambahan kami saja, apakah temuan kami itu menjadi salah satu pendukung atau variabel pendukung utama untuk peningkatan ekonomi. Jadi kami dari segi wisatawan itu, tidak hanya wisatawan yang pernah berbindung, tetapi wisatawan yang akan menuju ke tempat atau objek wisata itu. Nah untuk pemangku kepentingan setempat itu maksudnya adalah uh, pemerintah naik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten yang berperan, jadi perannya itu seperti apa untuk kemajuan objek wisata yang di Cilacap sendiri dan apakah dari segi pemenuh kepentingan itu fasilitas-fasilitas eh, yang variabel tadi oleh Pak Joko itu ada tambahan atau saran atau mungkin ada capaian atau target yang sudah atau belum tercapai, nah itu kami perlu untuk tambahan informasi untuk menentukan kira-kira dari variabel 1 sampai 10 tadi itu mana yang lebih utama untuk menjadi potensi atau yang sudah kuat. Nah ini jadi kuat lemah atau sedengan. Nah ini yang sedeng ini kira-kira masih menjadi potensi kuat nggak? Itu nanti kami rekam cepat jadi intinya kenapa 10 variabel tersebut kan harus ya, kami ingin lihat kira-kira dari sepuluh variabel mana yang faktor terkuat untuk objek wisata atau kenaikan ekonomi di kawasan wisata tersebut. Dari situ nanti kami juga tahu mana yang lemah, mana yang se misal yang lemah tadi itu punya potensi untuk jadi kuat, maka kami akan merekomendasikan itu untuk dilakukan perbaikan. Dan untuk yang kuat, bagaimana? Yang kuat mungkin ada beberapa catatan dari narasumber atau informan terkait dengan faktor-faktor. Nah, itu yang akan kami sampaikan ke Bapak Ibu hmm. ke depannya menjadi yang kuat tambah kuat yang sedang jadi kuat juga hmm. dan yang lemah tadi bisa jadi sedang atau kuat seperti itu hmm. Bapak Ibu dan saya hmm. jelaskan lagi hmm. uh, untuk kami rincinya sementara. Nah ini totalis hmm. pertanyaan uh, untuk masing-masing variabel. Jadi untuk Uh, tingkat kunjungan wisata terkait wisatawan ada empat pertanyaan yaitu objek tujuan wisatanya sangat indah. kira-kira ibu bapak itu sangat setuju, setuju, atau tidak setuju atau sangat tidak setuju. nah di sini dilihat kenapa kok tidak ada yang netral? karena netral itu pilihan untuk tidak memilih dua jawaban. jadi saya uh, jadi saya dari sini menghilangkan kata netral ini untuk mengetahui seberapa wisatawan itu benar-benar atau sangat tidak setuju nah itu untuk memperkuat aja hasil penuhan kami untuk e, intinya data yang kami peroleh tadi itu lebih kuat daripada banyak yang nantinya memilih netral kalau netral itu berarti kami tidak bisa mengukur pari tetapi nah, kalau Uh, sudah jelas jawabannya setuju atau sangat setuju atau sangat tidak setuju atau tidak setuju. Maka kami bisa mengukur variabel itu lebih akurat lagi, seperti ini Dan ini adalah uh, rinciannya. Jadi kalau yang variabel ini, ini adalah variabelnya yang diwakili oleh indikator indikator. Untuk variabel pertama Excel diwakili dengan empat indikator pertanyaan. Lalu untuk stakeholder dan jaringan wisata itu diwakili dengan dua indikator. Kemudian kondisi aksi dan area parkir diwakili oleh dua indikator dan ketersediaan sarana transportasi wakili dua indikator dan ketersediaan softwarenya dan pusat oleh-oleh tiga indikator dan ini yang untuk keenam jadi ada keberadaan restoran dan rumah makan diwakili 4 indikator ketersediaan jaringan komunikasi dua indikator ketersediaan jaringan listrik dua indikator dan keberadaan penginapan PST tiga indikator dan keamanan dan penjaminan Uh, diwakili oleh nanti juga ada indikator yang jadi variabel terikat uh, di sini bu yaitu ya uh, peningkatan ekonomi kepariwisataan. Nah, itu nanti diwakilkan oleh dua indikator plus dari masing-masing indikator nanti ada satu pertanyaan atau dua atau tiga pertanyaan kualitatif di mana kami akan meminta uh, narasumber atau informan menjabatkan lagi jawabannya dari yang E, dari yang variabel 1 sampai 10, 10, dengan menyimpulkan bahwa kira-kira untuk peningkatan e, potensi ekonomi kepariwisataan di Jepang itu, e, menurut Bapak perlu apa lagi yang dikembangkan? Seperti itu. itu salah satu contoh pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu, saya langsung next. Jadi untuk metode penelitiannya sendiri, kami menggunakan regresi berganda di mana untuk melihat kira-kira variabel pendukung mana yang paling kuat nanti kami lakukan namanya uji paruh untuk ke arah ekonomi kepariwisataan di Jenepang. Jadi kira-kira dari Uh, variabel tingkat wisata sampai dengan keamanan dan kenyamanan dari variabel 1 sampai 10 ini mana yang paling kuat pengaruhnya kemudian mana yang paling lemah pengaruhnya dan mana yang sedang? nanti ada scoring yang dari X1 sampai X10 dan situ nanti kami bisa merekomendasikan bapak ibu kira-kira uh, variabel mana yang bisa dijadikan variabel utama untuk menjadikan prioritas perbaikan pengembangan wisata di Ijen biopak dengan tujuan peningkatan itu tadi Tentunya temuan kuantitatif kami ini dikuatkan dengan uh, temuan kualitatif berdasarkan uh, dari pendapatan atau opini dari narasumber dan informasi Jadi kami berusaha mencari minat merah dari informan dan narasumber kami nantinya uh, untuk memperkuat lagi kira-kira temuan kami ini diberikan solusi atau rekomendasi seperti apa. Jadi rekomendasi yang benar-benar mendekati kearifan lokal yang ada di wilayah Ijen Geomasi. Nah, lanjut Nah, untuk tahapan kegiatan mungkin bisa saya kembalikan ke Pak Joko, mungkin gilirannya siapa, Pak? Monggo, saya Ah, mungkin Sama untuk seni itu masuk ke Jadi, kalau untuk kesenian itu Bapak masuk ke yang ter terkait dengan objek wisatanya bapak. Jadi objek wisatanya itu bisa alam, bisa seni, terus bisa uh, bisa terkait dengan apa gitu pak, karena atau apa. Jadi tergantung objek wisatanya. Jadi masuk ke variabel x 1 bapak. Saya mengikuti sepatunya, atau mengatakan kaget dan Oke, jadi untuk mengikuti tanya informasikan ya, ya, Great right outdoors, forever free, and we're never alone. And we're never alone. And we're never alone. And we're And we're never alone. And And we're never and take a step back Oh, no. okay. mau okay. terus uh, next eh sekarang ini dan kemarin kami juga akan kami dari Pak Agatha nah seperti lapangan pembalap ah. monggo pak Mahi mau halo pak Mai silakan ya, dan tarokan datangnya lo main ya apa ini ya, monggo kalau mau nih lapangan ini mau menjelaskan ini oke lapangan itu dimulai dari uh, pengumpulan data, koordinasi dengan stakeholder uh, daerah yang membutuhkan untuk menggunakan pelaksanaan di lapangan di lokasi lokasi, kemudian uh, pengisian personel, untuk mengetahui posting ijen setelah berlaku koordinasi yang bisa tamat dan lokasi persenner kemudian dilanjutkan dengan kumpulan data itu untuk melengkapi wisner. kadang-kadang eh, apa itu apa yang dipilih di dalam persenner itu eh, belum belum, apa, belum lengkap, nah, maka bisa dilengkapi dengan wawancara itu untuk melengkapi eh, penjelasan kenapa dan mengapa, dan bagaimana itu akan muncul di sini. Kemudian, juga melakukan observasi yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara utuh mungkin itu nanti juga akan melakukan observasi tidak apa uh, mungkin uh, apa itu ada yang nggak tahu tapi tim itu nanti langsung ke lokasi untuk mengobservasi lapangan untuk mendapatkan gambaran uh, izin geomagnet uh, secara Empiris cara secara lapangan itu seperti apa dari hasil pengumpulan data semua kemudian uh, dilanjutkan dengan namanya pilih uh, yang setelah disusun oleh tim lagi uh, kemudian didiskusikan dengan uh, stakeholder untuk mendapatkan masukan-masukan uh, yang tetap itu nanti akan berkaitan dengan rekomendasi yang untuk pemerintah daerah itu yang tertutup, nggak gitu. tahu ada nah, itu pengumpulan data di lapangan, kemudian bisa dilanjut. Saya dilanjut tahap empat itu adalah pengolahan kan analisis data di data itu di entry kemudian di apa nah, di analisis menggunakan program SPSS. Nah, SPSS si, nggak berapa programnya enggak salah ada, ada dua yang... Kemudian hasil itu selanjutnya dibahas dan diklarifikasi dalam satu forum diskusi yang bisa dipfasilitasi oleh Bapak Tanteng ini nanti akan ada apa itu benar hasil hasil atau uh, mendapatkan masukan masukan apa yang terjadi uh, di apakah itu uh, sesuai apa belum kalau sesuai apa kalau belum sesuai apa Bap, kadang-kadang antara mimpi apa yang dibayangkan dengan kenyataan di lapangan itu biasanya berbeda, so dan juga tidak tahu seperti apa. Kemudian nah, tahapan tahapan analisis itu ada namanya validitas oh. dan reliabilitas. Di validitas oh. dan reliabilitas oh. itu yeah, yeah. yeah, yeah. untuk melihat apakah data yang kita sudah sesuai dengan oh. ah. Yeah. mungkin bisa selanjutnya tahap selanjutnya tahap lima penyusunan rekomendasi uh, sudah pada mendapatkan masukan Benar -benar hasil setelah ini tahap penyusunan rekomendasi rekomendasi ini untuk pengembangan izin geopark lapangan dan justifikasi pendapat para pakar dan menggunakan metode yang trans secara partisipatif melalui jadi untuk uh, melengkapi, melengkapi data-data uh, tadi, itulah tahapan-tahapan uh, di -tahapan dalam kebegian sampai dengan akhir Oke, Oke. Terima kasih Pak Samai, jadi langsung aja kita ke pembahasan, artinya mau masukan dari Bapak-Bapak, serta yang hadir di ring. Ya mohon uh, masukkan kira -kira mana yang perlu apa kita silahkan monggo ini kan masih koordinasi like nah, mana perlu Nggak perlu monggo mungkin ada masukan, -masukan lain ada apa data atau mungkin ada bapak-bapak yang murid bapak. eh? dari, dari. Ada beberapa hal uh, mungkin nanti bisa masukkan dari bapak-bapak ini -bapak yang berkaitan langsung uh, atau tidak langsung, tapi uh, mungkin lebih memahami uh, apa kondisi situasi Bodohwoso. Jadi saya ingin uh, dari ingin membatasi lingkupnya dulu. Tadi mungkin di, biar tidak terlalu berkembang terkait dengan variabel variabel independennya kalau tidak salah ada perlu tadi ya okay? nah, variabel itu ada 10 nah dalam penelitian ini variabel sepuluh ini memang sudah dibatasi ini nah, sudah dibatasi apa masih bisa berkembang saya kalau memang masih bisa berkembang jadi nanti kita dengan Saudien dengan Bapak Bapak yang ada di sini mungkin bisa memberi masukan terkait dengan asumsi variabel yang digunakan selain 10 yang disampaikan Bapak uh, tim tadi. Kalau memang tidak dari 10 itu artinya dibatasi bahwa yang kita gunakan variabelnya adalah 10 tadi. Berarti kita akan mencoba membahas apa itu diskusi kita akan uh, bagaimana dengan kondisi yang 10 itu tadi. Mungkin kita diskusikan di sini terkait dengan variabel yang 10 tapi kalau memungkinkan ada penggalian variabel baru, nah, mungkin bisa kita kembangkan juga di sini, bapak. Tapi, monggo ini sebelum sebelum berlanjut diskusinya, uh, mungkin variabel, apakah mungkin variabel ini masih bisa berkembang gitu, Pak Coba. Oke, Jadi silakan masukannya, atau mungkin masuk variabel. Seperti tadi, kalau ketika ada kesenjangan itu, maka bisa kesenjangan itu masuk ke daerah apa ya. masuk ke yang seperti itu. Tapi bisa kita lihat tentang apa? Enggak apa-apa mas, masuk sama masuk, kan kita, ya, kita analisa, kita analisa apa itu atau nanti itu masuk memperkuat uh, apa? Lut ke jaket. Oke, ya terima ibu. Jadi intinya dalam diskusi ini kita mencoba menggali informasi, bapak, terkait dengan variable itu istilahnya kalau kita itu mungkin faktor-faktor yang bisa mendorong eh, apa kesejahteraan, dengan bapak ini faktor-faktor apa saja bisa mendorong eh, apa kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah IJN nah, Artinya ini mohon masukkan dari Nah, jadi sudah kita dari awal nah, dalam pemaparan tadi ada 10 variabel 10 faktor yang yang sementara ini akan digali diasumsikan oleh tim bahwa ini yang akan memberi daya ungkit atau daya dorong terhadap uh, tingkat kesejahteraan yang adanya dengan gadget. Monggo bapak mungkin, monggo monggo silahkan langsung bapaknya. Monggo dari mana nama bapak? ada dari mana, lompok mana. Allah, silahkan doa. Terima kasih, Pak ah, Rasul Tunyak. Selama waktu lagi, Pak Rukatuh. Kami dari wisata oh. Bondoso. Jadi, saya ada wisata Bondoso, ah, terkait dengan pemamp pemampatan-pemaparan Bapak tadi. Alhamdulillah, semuanya masuk. Dan, mail yang ada, sangat sangat dibutuhkan itu adalah pemetaan karena uh, satu kali dalam teori ini kadang-kadang kali -kadang dalam praktik dan di lapangan itu yang sangat kita butuhkan itu adalah pengembangan SDM di internal kelompok itu sendiri ada pemetaan contohnya ketika pemetaan potensi lokasi dan SDM uh, artinya yang kurang di lapangan ini butuh uh, sumber daya manusia Sebenarnya manusia butuh di internal kelembagaan Di internal kelembagaan itu yang perlu kita tekankan Karena memulai itu berat, bertahan juga akan lebih berat Kebetulan kami adalah pelaku destinasi wisata dengan teman-teman uh, Ketika ada sosialisasi tentang pemertak kondisi Contohnya ketika daerah uh, Sempol potensinya apa? Daerah Kucing potensinya apa? Sesuai dengan potensi lokasinya SDM sehingga efek dan dampak ekonomi ke masyarakat itu ada beberapa pertanyaan dari masyarakat berdosa ketika sudah ada izin geopark apa yang kita dapat saya bilang kadang-kadang kita menyiapkan geoproduk pendidikan semuanya bagaimana caranya masyarakat itu punya inovasi biar biar inovasi biar inovatif sendiri sesuai, sesuai dengan potensi daerah masing-masing nah sementara ini yang kurang di uh, yang tidak ada di X 1 sampai X 10 itu saya kira ini memang sudah masuk itu di bidang uh, kuliner dan kuliner cuman bio produk juga sebagian bio pendidikan cuma yang perlu kita tekankan itu adalah di lembagaan itu sendiri artinya jika di uh, kelompok ini khas area ini katanya di uh, Song atau di mana uh, yang tenar kelompoknya itu butuh butuhan lupa butuh buat butuh uh, sosialisasi yang lebih mungkin lagi di sana itu. Jadi karena sebagus apapun potensi, kalau tidak dididik oleh SDM yang punya kesiapan kan, juga, itu uh, desa wisata yang pariwisata ber, yang ber, berkelanjutan ini kan mungkin juga panjang, itu butuh uh, batasan loh. Contohnya di arak semuanya di arak-arak tidak promosi bisa berjalan seperti itu tapi tidak ada batasan tidak ada batasan apa namanya gimana maka tamu juga akan terjebak. Nah hal-hal seperti itu yang kami butuhkan dari bapak untuk sosialisasi turun ke lapangan seperti itu turun ke lapangan untuk masukkan dan motivasi kepada kelompok-kelompok sadar wisata yang uh, belum paham seperti itu karena uh, kekuatan dikenal itu lebih penting. Bapak penting di internal juga tiga, sudah di internal uh, kuat dan juga bisa menggali potensi, menangkap uang di dalam persoalan yang penting juga menangkap persoalan dalam peluang. itu insya Allah akan lebih uh, bagus lagi insyaallah itu Itunya, batas dari kami uh, butuh penguatan SDM dulu Kak. sebelum kita kemana-mana SDM itu penting itu yang kurang di lapangan uh, ketika sudah ada SDM sudah terbentuk sudah bagus insya Allah Hai, hai, kami kami hai, hai, selamat hai, warahmatullahi wabarakatuh hai, hai, hai, hai, hai, hai, Pak Joko ini tiga penanya apa tiga penanya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, terima kasih nama kami Bapak Joko Pramono hai, sama dengan Bapak, Bapak? Uh, Bapak hai, dua belas terutama di kami hanya menyampaikan beberapa hal yang sangat penting dalam artian Kalau uh, kita lihat dari variabel satu sampai sepuluh itu uh, di uh, terutama di air simple wakil dari IEL itu sudah Masuklah lah beda cuma dalam kami sendiri jadi di Jen itu udah ada simbol itu ada tiga uh, wilayah wadah, satu pelukani, dua dan KTPN uh, belum tersendiri. Uh, cuma kami mau nyarankan dalam pengesel atau uh, uh, planning perencanaan pembangunan, misalkan di Peliklawo wadah kenapa itu dan supaya bisa perjanjian atau empuyuk gitu karena kami sendiri dari oh. dari pihak pun itu kalau yeah. kamu pihaknya yang melakukan gelar dewa di kuburan itu ada di Kareteng si, eh pusat romaya dan Pon Belawan sendiri itu hanya mencoba tadi, dan kami uh, terus uh, berusaha untuk membantu uh, penjelasan atau uh, surat persetujuan dari Dede. Jadi, uh, kami uh, mohon dalam uh, pembangunan uh, atau lokasi, uh, lokasi kami uh, mohon untuk... E, diselesaikan dulu perjadian sehingga tidak ada hal-hal e, yang tidak diinginkan kepada kami itu dari kami terima kasih Assalamualaikum Wr wabarakatuh Assalamualaikum ah, baik pak untuk penanya ketiga silahkan dari mana Ayah. Ayah. Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb saya dari bedah bidang ekonomi Sejauh mungkin sudah Sampai tinggal sepamunar uh, Beberapa masukan Terkait dengan apa yang sampaikan oleh uh, Tim Banyusho Yang pertama yaitu so Bahwa Berbicara tentang izin geopark, uh, Untuk Kawasan izin geopark sendiri Sebetulnya juga meliputi Banyuwangi pak. Di izin kipak ini ada dua kabupaten yang terlibat, yaitu pendokson dan banyuwangi. Jadi, mungkin perlu dibatasi juga, baik di judul, kajian, maupun di pembahasannya bahwa yang dibahas adalah uh, terkait izin kipak untuk wilayah uh, yang pertama yang kedua terkait dengan uh, data dukung izin geopark sendiri nanti yang soalnya ini nantinya berpengaruh terhadap variabel yang ada ya man. Jadi kalau uh, kita berbicara tentang izin geopark bahwa di dalam izin geopark itu uh, mencakup tiga aspek yaitu pertama geologi, yang kedua biologi, yang ketiga kaca atau budaya. Nah, di mana yang tim penyusun tadi banyak sebutkan. Uh, Paling tidak ini nanti berpengaruh terhadap variabel juga. Selain tiga aspek tersebut, bahwa di Ijen Geopak itu juga ada tiga pilar, yang yaitu yang pertama terkait edukasi, yang kedua tentang wisata atau geotourism, dan yang ketiga adalah terkait pemberdayaan perekonomian masyarakat. Uh, yang tim penyusun tadi banyak sebutkan itu uh, sebagian besar, malah semuanya mungkin arahnya ke kategori sebetulnya itu ke wisatanya. Terkait dengan tiga pilar eh dua pilar yang lain yaitu terkait dengan edukasi maupun pemberdayaan perekonomian masyarakat, uh, mungkin perlu ditambahkan juga terkait dengan variabel-variabel yang mendukung terkait pengembangan ecologi itu yang kedua pak. Uh, untuk yang ketiga yaitu tentang, tentang pembagian peran. Ini saya juga karena ini juga nantinya berpengaruh juga terhadap variabel uh, di pendukungnya. Bahwa untuk pembagian peran di dalam pengembangan sebuah geopak itu dikenal se sebuah konsep pentahelic di mana di dalam pengembangan sebuah geopak. Uh, ada peran yang saling mendukung, saling terkait uh, antar lima unsur yaitu pemerintah daerah, perguruan tinggi, media, industri, dan masyarakat. Jadi sebetulnya kalau berbicara tentang geopak itu sangat-sangat luas dan sangat komprehensif. Jadi mungkin di entah di pembatasan batasan permasalahannya yang yang perlu untuk dikurangi atau seperti apa. Jadi kalaupun mau membahas tentang izin biopak secara keseluruhan, mungkin nanti variabelnya mungkin yang perlu ditambahkan. Mungkin itu sedikit masukan dari saya Pak Joko dan tim Bajuson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Baik, terima kasih untuk tiga penanya. Selanjutnya. Anggapannya mungkin G, Pak? Eh, monggo, Pak Cokong. G, halo. Gi, kita kritikan dengan tim, karena ini memang tentang Itu penting sekali, bagaimanapun dia seperti militer. Misalnya, cara internal sudah banyak, mana membangun menerima Oh, ya nanti kita itu Apa masuk ke karya pengelolaan wisata Pengelolaan wisata di sini kita lihat Yang sangat Kemudian dari It's so kemudian itu tidak harus kita harus berusaha orang yang tidak juga, dan, uh, yang lain sama saya bagus Mungkin dari perusahaan Tentang masih banyak paryanya Yang kita uh, yang yang dikatakan Yang dikasih Yang Dan Kalau seperti itu Yang paryanya Seperti, seperti, seperti, seperti, seperti yang kita semua pernah itu mengetahui, mengetahui, apa mengetahui, mengetahui, mengetahui, mengetahui, mengetahui, mengetahui, mengetahui, mengetahui, mengetahui, mengetahui, mengetahui, mengetahui, mengetahui, mengetahui, mengetahui, mengetahui, apa apa variate itu. Atau, casam, atau Apakah setuju jika kawasan C5 atau kemana? Itu apa? Aja ini ikat nih, kalau bahwa di semua apa? Kita kita kita akan sampai ke kota nanti biasanya muncul juga rekomendasi untuk ada macam yang untuk identifikasi ekosistem di sana dan, ya kemudian pembagian peran ya yang kita sistem Mengenai apa yang dilakukan, kalau ada hitam, kalau ada hitam, kalau ada hitam, kalau yang hitam, kalau ada kalau kalau ada pak Pak Pandu. Pak Pandu? Pak Pandu. Ya, ini pak Pandu yang misalnya master oke. Pak bapak ibu sedikit menambahkan uh, terkait beberapa pertanyaan dari bapak. Ibu. Semuanya uh, dari Pak Bay dari jasa di pemetaan yang terkait pemetaan, SDN, masing-masing salah internal masing-masing nah sebenarnya memang nah harus kalau dilihat dari ya, aktivitas masing-masing nah, di portadores, memang harus ada nah, kegiatan pendampingan secara kelakar di situ karena kita nggak bisa uh, berbicara kalau uh, sekilas melihat portadores itu baik-baik saja atau tidak. Nah, tapi kita memang nah harus kedalaman itu uh, masuk ke dalamnya kemudian melihat pola, sifatnya apa, keterangan portadoresnya apakah mereka hanya kemudian kemudian rencana karena baru kita tahu uh, permasalahan itu ya, memang uh, dengan Soal, Daniel, SDM, memang SDM memang penting sekali khususnya terkait dengan SDM itu memang jadi suatu hal yang yang memang karena selama ini saya ketahui seperti itu sehingga mungkin menjadi sebuah hal yang memang menjadi salah satu rekomendasi kan mungkin uh, terkait dengan bagaimana perangkat administrasi di masing-masing kota -masing yang berada pada lingkaran kawasan cemar khususnya berada pada yang area abdus kecamatan ini uh, delineasi sendiri itu mungkin bisa kita rekomendasikan di hasil pembahasannya. Kemudian masuk ke bahwa, bahwa, bahwa, bahwa dari Ingen, nah, Memang dari um, beberapa hal yang kita survei di lapangan sebelumnya, sangat oh, hal yang, yang, yang, yang, yang situ kita harus sudah harus kebijakan memang kebijakan di situ sangat terkait dengan uh, besar hukum, ya, kayak, kalau, dan, uh, mungkin kita harus dahulu koordinasi ya, dengan Bapak-Ibu pembinaan ya, atau pembinaan yang ada di sini Sebelum kita harus lihat Sebelum gambaran akhir Berkaitan hasil survei yang kita pembuka Sehingga nantinya bisa diteruskan atau tidak Sebetulnya harus koordinasi dengan masing-masing pihak bahwa IKSD Namun di putani Di Dan tentunya ada beberapa hal yang masih di, uh, Terselesaikan Sehingga harus lebih, uh, Memahami konteks kemokalan yang ada di sini Terima kasih Pak, Jumlah, yang ya, sangat yang selama ini Karena memang di konteks misalnya kita ada saya dari jirek nyata memang kondisi aksesnya sangat sulit sekali. E, kemudian di sana kondisi e, kemudian e, apa namanya kondisi laut. masyarakat di situ memang e, mungkin mengarah kepada pencarian ya terkebun terkait ya, e, e, dengan pertanian, kemudian hal-hal yang terkait dengan tanaman pangan di situ. Jadi mungkin ini lebih konteks kerja sama dengan lintas e, pendidikan, pelatihan. Jadi masing-masing daerah terkait dengan budaya masyarakat melakukan pelatihan dan itu tentunya kita, see, kita harus mengisi kita cari bahan informasi dengan instansi ya, terkait di di, di SKPD mm, uh, atau so nice. kebijakan pelatihan-pelatihan mungkin bisa dikasihkan di situ sehingga masalahan yang sesuai dengan kontrasi, tidak bisa berkembangkan beberapa asyik-berapa yang memiliki maklumat ini adalah masalah-mengilat berkumpulkan pelatihan khususnya masalah di, di area ada beberapa, beberapa hal yang memang sangat potensial untuk dikembangkan khususnya untuk pengolahan dengan saya pengetasan makanan dan sebagainya itu salah satu hal yang itu sebagai um, untuk pendayagunaan masyarakat khususnya dengan um, yang ada di daerah kawasan Ijen kliniasi ya, khususnya di tiga kecamatan yang memang berada pada pusat atau uh, pintu masuk di kawasan Ijen kita untuk konsep entah Helix menjadi sebuah keharusan Bapak Ibu untuk memang memasukkan empat unsur ini ke dalam sebuah perencanaan yang menunjukkan masing-masing akan selalu berikut nih terlebih di masyarakat yang ada di situ, apakah memang memiliki kesadaran uh, bersama terkait dengan pengembangan kawasan pengembangan ejen geopaka memang harus kita sendiri kembali, sejauh mana sih uh, kesadaran masyarakat terkait dengan peran pengembangan geo ke depannya kedepannya seperti apa jadi memang harus kita sendiri kembali mungkin ini yang saya tambahkan terima kasih maaf terima kasih salam terima kasih Pak Pandu ini kalau waktunya saya masuk ke kita kita memenang mundur Oke, ada monggo Mas Roni yang, pak bapak yang lain masih masuk Mari untuk para undangan, tiga penanya lagi gak Pak? Penanya atau berisaran gak Pak? Eh monggo. Iya, silakan dari dinas pendidikan dan budaya. Terima kasih. Selamat sore, selamat pagi. Ya, dari dari dinas pendidikan dan budaya. Tenggu Ndwoso, Pak Jokov. Oh. Ya, terkait dengan Kami dengan ini Orkesting variabel Menunggu Pak Kabupaten Tenggu Ndwoso mungkin Nanti kalau variabelnya itu Jadi ditambah kami, di, di, kami akan fokus di ini aja, Pak Selain geotourism, kemudian kami di edukasinya Artinya variabel edukasi di sini sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi kami di Dinas Pendidikan dan Kudayaan berkait dengan ucakar budaya, dengan kultur itu kami sudah lakukan beberapa hal segala lain kena selalu kubus itu IJN Geopak dan sebaliknya juga IJN Geopak kubus itu school. artinya kami sudah memberikan uh, muatan lokal muatan lokal untuk kurikulum di SD dan SMP kami sudah melakukan itu termasuk latihan kepala sekolah, latihan umum untuk mengenalkan izin keupak ke siswa-siswa nantinya kami mendorong siswa-siswa kami untuk memanfaatkan izin keupak ini baik geologi keupaknya terus kulturnal setnya maupun uh, geologi keupaknya untuk dijadikan bahan pembelajaran anak anak kami di tingkatan SD dan SMP kemarin kami sudah untuk melakukan juga ke sosialisasi olutika laut dan sebagainya. Jadi karena usia ini, jadi teman-teman belum -teman tahu jadi juga yeah. antusias sekali. Cuma karena memang uh, kesempatannya terbatas, yeah. mereka juga bikin seperti di SD dan SMP. Artinya uh, gerakan untuk edukasinya sudah kita lakukan mulai tahun 2012 jadi misalnya seperti menggunakan desa budaya di kawasan-kawasan yang hidup diopak terus pembinaan seni, tari, seni tradisi, budaya di wilayah-wilayah ini jadi wilayah tempat jadi kami Kau oh, putuskan kegiatan-kegiatan kami di Dinas Pendidikan dan Kudaian untuk ke lokasi-lokasi pendukung izin ini nanti kalau memang variabelnya ditambah, mungkin benar-benar dari kami bisa menambah kajian ini jadi lebih uh, luas lagi. Bagaimana di kabinet dimasukkan? Terima kasih. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Uh, terima kasih Dinas Pendidikan dan Kudaian. Oke ada yang silahkan. lain monggo, ya silakan. Terima kasih. Uh, kami dari BHI Perimbunan Hotel dan Restoran Perimbunan Utomo. So, uh, kami dia dari masih seputar variabel pendukung. Nah, uh, kami merasa lu uh, menambahkan begini pak. Dari 10 variabel pendudukan ini sudah cukup bagus Ada satu variabel yang barangkali bisa diterapkan itu Tentang partisipasi masyarakat Karena dalam partisipasi masyarakat ini Barangkali bisa di dua kelompok Masyarakat yang aktif dan pasif Kalau yang aktif ini barangkali kita tinggal mendorong Sementara yang pasif ini kita perlu sosialisasi yang kuat Dan perlu pemahaman Jadi Sehingga disini secara kuantitatif kita bisa mengambil secara matematis berapa prosen masyarakat yang aktif, berapa masyarakat yang yang pasif. Nah, dari sini kita bisa guna nanti akhirnya dengan adanya program-program izin geopark ini, seberapa besar aktivasi ini oleh masyarakat bisa ditangkap secara kuantitatif. Yang pertama, yang kedua, tidak salah pentingnya seperti yang disampaikan oleh PDP tadi, memang ada. Kalau bisa dijadikan ya, pilihan ya. terpisah sendiri itu partisipasi lembaga terkait pak. Nah, yang sudah kami tahu di daerah Simpang Pusat, kan, Pusat Kampung yang ada di sana ini sebenarnya masyarakat di sana itu sangat siap untuk untuk membangun sebuah uh, penginapan, semacam homestay dan sebagainya. Tapi keterbatasannya adalah karena tanah yang didirikan itu adalah milik PTP, pak. Nah, sehingga di sini perlu adanya komitmen dari dari lembaga terkait dalam hal ini, PTP. Nah, nah, ini bagaimana tadi sudah disampaikan harus diselesaikan dulu. Masalah hubungan ini like ya, hubungan, ah, hubungan, hubungan instansional, instansional ini harus diselesaikan dulu. Kemudian yang sudah tercetak juga di sini tadi adalah aks, aksesibilitas tadi. Nah, ini juga ada kaitan dengan lembaga terkait perutani. Di sini sangat timpang sekali. Ketika kita melihat dari Paltuding turun ke timur, ke Banyuwangi, nah, ini luas jalan di sana, di DMG-nya, itu lebih lebar daripada MC yang ada di sebelah Paltuding. Jadi yang dari Bondowoso ini, DMG-nya sangat rendah. Jadi daerah milik jalan, itu sangat sempit. Nah, sehingga mengalami kesulitan aksesibilitasnya Pak nah sehingga tadi kami sampaikan bahwa di sini ada perlu adanya paling oh, sendiri yaitu oh, tentang partisipasi lembaga terkait nah ini menyangkut komitmen daripada masing-masing lembaga ini untuk ikut memajukan atau untuk mendorong mensukseskan mengenai J geopak ini Pak di barangkali yang ini sebenarnya kami sudah turun. Kalau yang dari yang saya tahu dari sampel ini banyak sekali sebenarnya potensi untuk mendirikan untuk mendirikan homestay penginapan itu banyak. Dan konsumen calon pengunjung pun itu juga sudah banyak yang bertanya kok di sini uh, homestaynya tidak ada atau kalau toh ada kok minim sekali. Padahal di sana rata-rata hanya tinggal membangun masalah toilet toilet dari rumah-rumah rumah-rumah sudah cukup sudah cukup mumpuni Pak sebenarnya juga cukup memadai, cukup layak sebenarnya jadi tinggal dua baca barangkali kalau bisa kami hilang yang pertama yaitu tadi yang kami mungkin bisa ditambahkan di dalam area pendukung itu tingkat partisipasi masyarakat karena disini ada dua kelompok masyarakat yang pasif dan aktif yang kedua yaitu tadi mengenai partisipasi lembaga-lembaga terkait terkaitannya dengan, dengan izin berbaga terima kasih Pak dan demikian Ah baik, untuk penanya atau pemberi saran ketiga. Uh, yang kantian enggak, Pak? Yang di belakang? Monggo. Nama dan asal instansi. Ya, terima kasih. Mohon yang diberikan kepada kami. kami ini kami dari Perum Perhutani di Kabupaten So, Pak. Nama saya Okta Panji Nugroho. Uh, Terkait mengenai kegiatan wisata di kawasan udar contohnya di kecamatan JN atau memang layihnya kekerempuan uh, kemudian PTPN kemudian BKSDA. dan apa uh, yang disampaikan Bapak Jokong, Yono, memang benar uh, masing-masing lembaga ini punya kewenangan, punya regulasi dan memang sesuai dengan tugas pokok memang yang diubankan kepada negara, kepada kami. Jadi ee, salah satunya adalah kegiatan wisata itu memang sudah masuk ranah dalam kolonan hutan. Kalau di kami namanya e, jasa lingkungan. Jasa, Jadi di undang-undang itu ada istilah jasa lingkungan, salah satunya adalah kegiatan wisata, yang mana kegiatan itu bisa dikerjasamakan dengan pihak lain. Dan kami terus terambah dalam tahun ini, ini begitu banyak yang namanya permohonan untuk kegiatan wisata. Baik yang dimohon oleh perorangan, kemudian dimohon oleh pihak swasta, kemudian ada usaha di desa, bahkan di Separpora juga kita sedang kegiat-giatnya mengadakan kerjasama. Bahkan di bulan Agustus kita sudah emoyu, dan di Sparpora, untuk destinasi wisata yang ada dalam kawasan hutan. Karena regulasi itu sudah membolehkan dan memberikan persetujuan, intinya kami support. Nah, selain untuk mengembangkan uh, perekonomian Kabupaten Pendoso, juga paling utama adalah menambah pendapatan bagi kami, Itu Pendoso. Cuma permasalahan adalah saat kemudian wisata yang katanya, mengangkat keharifan lokal, cepatan izin, ini kan cepatan izin kan kearifan lokalnya adalah kehutanan, kemudian pertanian dan perkebunan. Jangan kemudian kalau mengangkat kearifan lokal, itu yang jadi sasaran utama itu menurut kami Jadi misalkan yang diperkenalkan adalah seperti contohnya wisata ujung seperti itu kalau misalkan uh, ya atau seni-seni yang kemudian yang titik di, di wilayah sana kemudian dikenal di sana, jadi artinya bukan karenan lokal terus kemudian syarat untuk kegiatan wisata di kawasan hutan itu adalah tidak mengubah wisata tidak mengubah wisata hutan, jadi uh, dominan adalah wisata alam nah contohnya kemudian adanya seperti tadi variabel ya variabel variabelnya ada salah satunya bangunan homestay itu yang jadi jadi direlokasi kami agak agak kesulitan karena kalau sudah homestay seperti itu uh, pendirian bangunan seperti itu akan bersifat mengubah bentang alam mengubah fungsi hutan ini yang perlu perlu kita harus, harus bersama untuk membahas itu Namun dalam hal pembangunan uh, homestay yang tidak terlalu besar perubahan fungsi hutannya tidak terjadi perubahan tentang alam yang signifikan, cara saya rasa masih, masih bisa bisa ditolerir dengan, dengan regulasi yang ada di kita. Itu yang salah satu contohnya salah satu variabelnya kan adalah homestay karena, ada ya, karena pada keterjana menurut saya saran kami adalah kalau variabel itu diganti dengan variabel yang lain yang cocok dengan lokasi di kecamatan Cine, gitu. karena kalau homestay di hotel itu cukup lah di Amunoso di di Kansan Utara okay, terima kasih. ya baik. Terima kasih Bapak dari perwakilan dari Perhutani. Uh, untuk saran ketiga Ya, oke. Okay. Monggo, Bapak, nama dan asal instansi Baik, terima kasih atas penjelasannya. Nama saya Bawan Tono. Dari bidang KSTI ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait dengan rencana penelitian. Bisa lihat penyusunan forens dukung izin geopark. Pertama berkaitan dengan lokasi penelitian, mungkin dari rekan dari, dari Bapak Dedas bahwa kawasan izin geopark sendiri mencakup dua kabupaten dengan uh, Banyuwangi. Nah, mungkin uh, saya tadi tidak melihat uh, bagaimana kira-kira sebaran lokasi gitu, sampel pengambilan responden itu tergambar dalam uh, kami melihat uh, dua kabupaten ini kan agak sedikit ada perbedaan, Pak. kalau melihat dari variabel yang Bapak usulkan uh, ada 10 itu kan Fisik semua, hampir semua eh, berkaitan dengan fisik. Nah, kemudian eh, selain lokasi berkaitan dengan waktu juga. Eh, Kira-kira pelaksanaan penelitian ini diselenggarakan di kapan tahun ini? Atau karena mengingat tahun ini masih masa pandemi sedang berjalan, di mana kondisi destinasi wisata itu cenderung eh, mengalami Beberapa perubahan terkait dengan kebijakan akhir pusat Ada ppkm, ppkm ada level 2, level 3 yang memungkinkan situasi destinasi ini mengalami lebar tutup dan ini mungkin sangat tidak memberikan kenyamanan di bagi pengunjung. Jauh-jauh hari sudah merencanakan ingin berkunjung tahu-tahu level tiga destinasi wisata gitu, tutup. Tidak ada di situ ada bapak menyampaikan variabel salah satunya berupa kenyamanan dan keamanan. Kemudian berkaitan dengan variabel tadi Pak, melihatnya bukan fisik semua ya. Tadi hanya pertama, apa menyampaikan adanya partisipasi semacam partisipasi. Kalau memungkinkan, ya saya mau hanya usul ini. Kira-kira variabel tingkat kesadaran masyarakat sendiri belum nggak Pak dimunculkan karena ini sangat sangat berpengaruh sekali kita lihat bagaimanapun fisik kita sudah tingkatkan namun kalau tingkat kesadaran masyarakat sekitar kawasan geopak tidak mendukung, saya pikir untuk mendukung geopark sendiri akan akan sia-sia gitu jangan sampai nanti kita mengembangkan atau menggaungkan geopak, sedangkan tingkat kesadaran masyarakat dia masih membuang sampah sembarangan masih melakukan coret-coret Bahkan, uh, ada hal-hal yang sifatnya kontradiktif itu uh, perlu dicari. Ini saya sekedar usul. Uh, kemudian juga kaitan dengan tingkat kunjungan wisata, Pak. Kalau kita perhatikan pada masa pandemi ini tidak banyak uh, mengalami perubahan, gitu, Pak. Ya cenderung stagnan. Kami aja yang di Jen itu sangat berbeda sekali, Pak. Pada saat situasi normal pada masa pandemi sekarang ini jadi itu sangat kontra khawatirnya nanti terkait dengan representasi hasil penyusunan atau perkiraan peramalan soal karya tidak tidak representatif dengan kondisi pandemi yang sedang berjalan saat ini mungkin itu saja Pak, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk tiga pertanyaan pada sesi kedua monggo ditanggapi oleh tim dan pak Take a step back. Selamat datang. Selamat datang di. Selamat datang. Kita Kemudian eh, sudah masuk dalam bulu lokal. sudah. E, saya beberapa kali mapa, superhan, itu ini, ke kita nanti ke itu akan menjadi sampai tampilan bapak? Matan lokal itu juga nanti masuk ke dalam aktivitas budaya Karena memang salah satu cultural setnya Ada sekitar lima cultural set di Pondowaso Itu akan besar kelas juga menjadi bagian dari matan lokal yang ada di situ kan masuk di dinas ranah, dinas pendidikan, dan kebudayaan Karena memang ada beberapa tarif varian Yang misalnya itu tarif kopi misalnya di kawasan legend itu Bisa menjadi bagian dari trakulipulnya Kemudian eh, dari PHI tempat eh, variable partisipasi masyarakat baik aktif maupun pasif itu memang eh, mungkin kita pertimbangkan nanti untuk masuk di situ, karena eh, masyarakat ini kan sangat sangat dinamis ya karena memang lebih banyak masyarakat yang bercocok tanam pertanian di sekitar eh, area Paul Jen itu memang yeah. area yang memang sangat jadi uh, di kalau kita mengacarakan di situ, agak sulit. karena mereka akan sangat terbatas. Mereka hanya kerja di ledang, mungkin siang baru bisa mereka pulang dari ledang. Jadi uh, untuk menggali partisipasi memang kita harus ya, lebih dalam lagi kan. Uh, uh, masyarakat di situ sangat ya agraris, ya. jadi harus keluar sosialisasi lebih khususnya di daerah Sempoal dan uh, Kalijayanar yang memang jadi funline-nya itu yang Pengamen, atau tentunya alasan itu, yang kedua pertama, khususnya dunia Jadi, memang ini sangat bagus sekali untuk uh, melakukan industri. Perkatakan, dapat ditambahkan, artinya masyarakat artis semua masyarakat akun. Ya, sudah aktif, kita push, khususnya dari masyarakat, ataupun masyarakat yang tergabung dalam Inggris, atau mungkin masyarakat teroris yang memang sudah yeah. uh, aktif selama ini untuk dikembangkan tinggal mereka mencitrangkan program program dengan OPD, karena memang selama ini eh, kami perhatikan masih masuk ke tempat sinkronisasi program dengan OPD sehingga mereka masih mempertanyakan eh, punya usaha seperti ini bagaimana keberlanjutannya jadi eh, partisipasi masyarakat satunya adalah akan dengan sinkronisasi program ini, eh, ini. kemudian terkait eh, dengan Sesi pas, yang ini dipecahkan dari pemerintah dari pusat, ya. Akan, dengan yang bakal tersebut kepentingan di wilayah, baik di pipi dan juga kan kanan yang menjadi kebijakan ya. dengan tenda, atau patokan, sesuatu dengan dengan pengembangan yang lebih sama, ya dengan jalan yang ada di kang Wang jadi kemudian terkait dengan uh, posisi pengembangan daur sekamnya, konce di sana lebih banyak ya mungkin bapak uh, bisa melihat perkembangan usaha pabrik seperti pabrik ini kan lebih banyak usaha pabrik terkait dari luar uh, pasar, sehingga membeli paket beras dari usaha pabrik kemudian datang langsung mencuci jadi mungkin pertimbangannya adalah karena persediaan homestay yang sekitar kawasan masih rendah sehingga perlu. ini menjadi cutler, este, homestay itu bukan memberikan dari bagaimana kita yang untuk dikembangkan minimal kamar untuk dijual memiliki yang layak memang tentunya harus kembali Ya, karena naik kebanyakan rumah-rumah yang ada di situ adalah rumah dinas yang dinas yang bersamaan petani di seperti itu ibu kedinasan untuk masyarakat di sana di sini kan tidak ada kebijakan khusus tetapi mungkin sebuah kesepakatan untuk kesepahaman bersama bagaimana masyarakat kemudian lembaga-lembaga di KSD petani di dinas pendidikan yang khususnya masyarakat itu sebagian bagian dari saya masyarakat lalu, Kemudian dari Pak Pakar Pak, Pak, dari perikanan kegiatan wisata di di kawasan hijau, jasa lingkungan ini mungkin salah satu peluang jasa lingkungan peluang bagi kita bersama. Artinya masyarakat di sini bisa memanfaatkan atau bisa bekerja sama, mungkin uh, mungkin menjadi prioritas, ya. masyarakat. Ya. Masyarakat. Ya. Masyarakat menjadi prioritas dari teman-teman pentingnya di pertani bahwa kerjasama di masyarakat kapitalis ini sebagai yang paling prioritas. Di situ. Artinya masyarakat bisa bisa mengoptimalkan kemampuan mereka akan hasil-hasil yang lebih besar. Nah. Mungkin uh, mengurangi ya, efekran, mungkin uh, menghilangkan menghilangkan dari hotel jaringan nasional atau internasional untuk masuk di kawasan Ejen Geopark jadi lebih mengetimbangkan peran masyarakat sebagai penyedia aktivitas wisata baik homestay maupun baik dari tarikh wisata jadi mungkin hal-hal seperti ini sebagai bahan rekomendasi saja, artinya kita tidak dalam perangkat untuk memberikan keputusan tetapi menjadi sebuah bahan bahan evaluasi bahan kajian bersama, kita memiliki sebuah Pemikiran lagi, bagaimana sih um, kesesamaan terlalu berjalan itu? Kalau menjadi semakin lebih baik lagi ke depannya, kemudian saat um, tidak mengusung, apa yang disampaikan Pak Pradi tidak mengutak-ngutak. Nah, artinya, kalau memang itu bangunan yang ada konsorsium atau kerjasama, masyarakat, artinya masyarakat itu sebagai pengelola tahinya itu bentuknya uh, kelompok sadar wisata atau materakan buddha bisa, uh, bisa mengelola mungkin bangunan yang digunakan unit yang saya atau BKSD atau PKPN, atau mungkin ada, uh, sudah ada yang seperti masih, -masih mungkin masalah di situ masih uh, di situ. Kan sudah ada, sudah ada dua uh, yang ada listrik, misalnya seperti itu. Jadi tidak perlu menambah bangunan, tapi bagaimana memanfaatkan bangunan ini khusus mungkin sebuah uh, bangunan khusus yang memang didesain kembali, mungkin rumah dinas yang sudah bisa kembali untuk menjadi sebuah hamster karena memang rumah satu rumah di sini cuma dua kamar sehingga punya kamar Kemudian dari Pak Purwanto dari Pekak Sudia, ini memang dari uh, destinasi wisata peradanya, tapi masih masyarakat Artinya kesadaran masyarakat terkait dengan bagaimana sih eh, pengembangan apa, kesadaran wisatanya itu memang kadang-kadang kita melihat kalau di itu memang sangat antusias sekali untuk meningkatkan sebuah kita ada yang memang eh, lebih mengarah kepada aktivitas pertanian karena memang eh, mata penjaran utama mereka adalah di pertanian sehingga lebih mereka lebih mengutamakan di situ karena kalau kita bicara sama kan dapatkan keuntungan, tapi kalau kita bicara baru sampai itu kan keuntungannya berjangka panjang, berjangka kan Jadi kalau memang pertanian kan langsung uh, melakukan pertanian, panen sudah dapat hasil tapi kalau kita bicara pariwisata ya akan menentukan proses dan itu juga uh, beberapa hal yang bisa saya perhatikan bahwa ada beberapa yang memang personal ya memang kadang-kadang kurang sabar dalam waktu kurang sabar untuk ikut terjun ke dalam pariwisata sehingga uh, yang sudah masuk ke dalam kadang-kadang sudah keluar gitu Memang perlu ada sebuah penyadaran bersama, bagaimana sih, khususnya masyarakat secara umum di suatu tempat itu untuk melek, untuk dengan manfaatnya. Memang harus dibuktikan dulu, sih. Kita harus membuktikan dulu pariwisata seperti apa, sehingga itu menjadi sebuah contoh bahwa ini pariwisata itu sangat menempatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, eh, jadi mungkin perlu ada sebuah so proses prosesnya dari masyarakat Karena selama ini pendampingan yang kita lakukan memang sangat terkait dengan proses ini ya, Bagaimana sih membuang kesadaran masyarakat Tapi khususnya bagi kalau pasangan wisata Atau mungkin masyarakat di situ yang masih belum terbunuh kita inisiosi untuk membunuh sebuah di situ. Kemudian terkait dengan uh, sama tingkat kunjungan wisatawan uh, Yang masih lemah, Karena memang kondisi sekarang memang sudah buka tutup, ya. jadi memang ini memang uh, kita memang memikirkan kembali, terkait dengan ujung wisatawan, mungkin ya otomatis yang kita dapatkan data itu, tentunya kurang valid, tidak mewakili semuanya. Aduh, jadi kita pikir kembali apakah memang data tingkat ujung wisata ini kita masukkan ke dalam variabel atau kita kaitkan dengan uh, variabel yang ada. kita pikirkan. Terima eh, kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. <Tôi> are <Broadly> <inaudible> like you and me are the closest yeah ah i i'm free so i got has packed my kalau kita mungkin direkomendasikan kalau memang kita lihat secara teknis tidak cukup bagus berkomendasikan dipakai itu ada yang khusus para penerbangan ini kalau ini kita lalu itu nanti satu contoh kan kita dan setelah Bapak ya setelah oh sama anu dari dari untuk langkah selanjutnya kami nya di parameter apa ya? dari komunikasi yang kita lihat begitu Uh, baik Pak, ini saya lihat di listnya ya masih ada beberapa narasumber yang belum memberikan saran. Nanti mau izin mungkin dari pengurus harian izin nggak belum? Eh okay. kemudian dari dinas perindustrian, ya, operasi ya, ya, berakhir monggo men, kalo, nanti kalau okay. nggak bisa okay. silakan. bisa Forever. satu sesi lagi nggak ya, Pak? Hei, waktunya mungkin sudah mungkin bisa dipersingkat. Baik. Ada yang mau? Eh, Tunggu, Pak. Sarannya nama dan asal isan. Bisa Pak. Ano Faisal uh, Mas Faisal bisa Pak. Bisa. Pak. bisa. Oh, iya. okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah oh. oh. bisa dengar dengan baik sumber dari Net. Nama saya Slamet Riyadi. Kebetulan di uh, mana untuk jadi koordinator sekretariat urus harian di Jendjio Pak, so saya berdua so. Dan kebetulan juga beberapa hmm, tahun ini mulai 28 saya bertemu teman-teman itu basicnya adalah pemandu wisata pak berkaitan dengan acara hari ini. Perkisiting variable untuk ini berarti uh, luar biasa. Mungkin kami ada beberapa masukan yang nggak so terlalu banyak tapi mungkin banyak banyak. Oh. Yang oh. pertama, saya sedikit sekali dengan semua ekonomi pada pagi ini, okay. ini saya ingin bicarakan hanya ekonomi aja padahal uh, saya kalau diskusi dengan Pak Pur itu IJD Gopak itu yang yang pertama itu uh, namanya kalau nggak salah Pak Bukur namanya kita gaji Pak Bukur berkaitan dengan konservasi setelah konservasi setelah itu kita bicara tentang pendidikan, setelah pendidikan kita bicara tentang ekonomi pendidikan saya sebenarnya harapan besar hari ini uh, Pembahasan ini juga tentang pelestarian lingkungan Bahwa ekonominya Masyarakat itu akan bisa mendapat uh, Apa namanya Manfaat yang luar biasa Ketika mereka bisa merasa nyaman Dan aman tinggal dalam sebuah Satu contoh misalkan Cempol misalkan, ketika mereka merasa terlalu selalu terancam dengan banjir bandang kayak 2020 kemarin itu, itu kan juga nggak tenang juga. Ketika mau bertani, kayak buah apapun namanya, bertani berladang atau betul. ketika rasa nyaman dan amannya itu kemudian.